Kata perasaan di dada Untuk kita putuskan rasa cinta Maafkan segala rasa dan pinta Yang membuatmu semakin menderita Ku bukan tak mencintaimu Dengan sederhana dan segala rasa Tapi itu jalan kita untuk hidup bahagia Aku mengatakan kata perasaan di dada Maafkan segala rasa dan pinta Mengatakan kata perasaan di dada Untuk kita putuskan cinta Maafkan segala rasa dan pinta